Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Please welcome di youtube channel aku guys Setelah sekian lama, udah lama banget sih yang mau Niatan mulai lagi ngevlog buat konten youtube Jadi ini istilahnya baru bangun gitu guys Baru bangun dari mati suri peryoutuban Kali ini aku bakal selalu ditemenin sama Bidadariku sampai akhir hayat. Nah, anyway, so aku mau ngisi konten-konten yang all about vlogging gitu tapi tetap bermakna, nah, lebih bermanfaat itulah maksudnya. Isi kontennya ini mungkin lebih dominan ke vlogging, kayak daily routine, tapi juga bakalan ada sedikit cinematic video, tips and trick car vlog, POV, review, how to dan banyak lainnya. Jadi di video kali ini penampakan awalnya mungkin lebih ke POV POV gitu ya. POV laginya ter mobil gini M Kayak review mobil gitu Ekspektasinya bisa kayak trio car reviewer ini nih Bang Fitra Eri, Bang Ridwan Hanif, sama Om Mobi wow. Tapi enggak lah, kalah jauh bah, Kalau mereka sama udah top global dah Oh iya, yeah. BTW oh. Mungkin dari kalian ada yang tahu daerah ini Coba deh, tulis di kolom komentar Ini kita nggak berhenti lagi gitu. Kita mau langsung jalan aja Biar gak lama dijalan cuacanya juga cukup oke okay. Sekarang biar nggak monoton Aku bikin videonya jadi rasa sinematik gitu Walaupun ala kadar Semoga kalian tetap bisa termanjakan Enjoy the trip, let's go! Oke, okay, setelah perjalanan yang lumayan cukup uh, panjang Jadi aku sama istri memutuskan untuk langsung belanja aja nih Karena waktu juga mepet, planningnya itu siap belanja kita mau langsung gejar kapal So, we directly heading Jadi supermarket Kita mau belanja-belanja dulu untuk kebutuhan survival guys Dan Karena aku cinta istriku, pakai banget banget. Bro. Nurutin deh, nyangkut dulu di body shop. Karena katanya sih ada beberapa yang mau dibeli. Siap bayar, kita langsung belanja aja buat nih. beli kebutuhan segala macem demi kelangsungan hidup. Hmm. Ini, kalau diikutin terus, pasti bakal lama. Jadi, aku cepetan aja kali ya. Akhirnya selesai juga belanja Beberapa kebutuhan pokok udah lumayan komplit Dan udah makan malam juga Tadi gak sempet ke video sih Karena fokus makan Emang udah lapar banget guys So kita mau langsung lanjutin perjalanan aja nih Tapi karena kebetulan kita pengen keliling kota dulu Jadi kita keliling aja naik strip bakalan jadi long night driving yang makan waktu sekitar kurang lebih tiga jam gitu sediaan makan minum buat di jalan juga udah cukup kalau memang ngantuk banget jalan kita pasti bakalan cari area-area tentunya ngebut-ngebut pelan-pelan aja karena jalanan juga kurang apa. apalagi malam terada bahaya Dan juga ada mobil lain yang bisa kita kontrol Nah, kita udah nyampe. Tadi di perjalanan emang super gelap, jadi sengaja agak di video. Dan sekarang kita lagi putter on the queue karena kita akan nyebrangin lautan dengan kapal ferry, guys. Wow. Tapi berlayarnya besok pagi. So, kita tunggu sampai besok. Aha, kita siap berlayar dengan ferry kece ini nih. So guys, kira-kira beginilah nampakan dalaman kapal. Ferry ini nih rapi, bersih, cukup wangi juga. Wow. Ini maaf wajah kita ditutup-tutupin gini karena permintaan istri juga dan muka kita-kita juga lagi pada gak karuan. ya mandi pagi sih, guys. Sumpah, ya. Tapi bosen juga di sini terus. Ini istriku sampai berdoa gini nih. So, this I get the cafeteria dan menunggu sampai bosen. Dan akhirnya balik ke deck. Finally, kita berlabuh di kota tujuan. Ini masih di pelabuhan dan aku masih harus nungguin mobil dikeluarin sama ABK nya guys. <SILENCIO> Alhamdulillah, now we get our car. Dan sekarang waktunya udah jam 6 pagi. Pas nyampe sini itu udah selesai waktu solat subuh dan jam segini di sini itu masih gelap banget, guys. Tadi aku tuh mintol sama ABK Ferry buat keluarin mobil dari kapal karena aku nggak berani Mobil kita tuh penuh muatan dari terang sampai second rownya, penuhin barang-barang gitu Apalagi pas sebelum kena giliran ABK-nya seperti kasih tahu Kalau lautnya lagi pasang si posisi pintunya, agak gimana gitu lah Yaudah deh, serain aja sama profesional, baik banget deh abang ABK itu, makasih banyak ya bang berhubung kita udah dalam perjalanan dari pelabuhan ke rumah ini sekitar 15 menit gitu, masih gelap semuanya atau apa jangan-jangan karena kaca film mobilku yang terlalu gelap? tapi jam segini tuh, orang-orang di sini emang pada belum beraktivitas guys beda sama di kota besar kayak Jakarta atau Medan beda banget, kota ini kecil banget dan we're not going to stay here for a long time adakah yang bisa menebak di mana kita sekarang? stay tune terus video kita ya, ntar bakalan kita reveal pokoknya insya Allah di kota ini aku bakal usaha terus buat bikin konten yang berfaedah, yang bermanfaat maaf juga dari tadi aku masih ngebacet mulu, ini terasa sih ngepov nah, gini kayaknya emang mau nggak mau ya harus banyak ngobrol, jadi one life guys Anyway, gak terasa nih, udah di penghujung video. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Berhubung udah mau nyampe rumah juga, kita mau udahin dulu videonya. Aww. Jadi, kita mau pamit undur diri. And guys, don't forget to like and subscribe our channel. That will help us so much. See you on the next video. Bye-bye.